buat tuh, ampun nggak lawan Iya, eh, iya mama aku juga. Iya, eh, jadi yang boleh enak macam apa? Hi guys, hari <tik> ini <tik> kami mau cari teri. katanya di sini ada teri, teri, teri. <tik> bukan, bukan. Ya. jadi ikan teri. Jadi ya, jadi. Kami hari ini mau ya jalan-jalan sore biasa kan Masih liburan biasa, jadi bapak anak-anak <susuk> Iya uh, uh. Jadi kami itu mau ke mallnya Aligar Nah kami udah sampai di mallnya sih nah, Jadi mau tuh ini nih, belakang kami nih tau, kasih tahu. Ini dia kasih tau Iya Jadi gimana? Iya di Aligar juga ada mall guys, jangan salah Tapi ya nggak mall-mall yang kayak mewah-mewah banget lah tapi setidaknya di sini ada bioskop jadi kalau misalnya kami pengen nonton film yang baru tuh di bioskop sini di mall ini. kami sebenarnya juga inti utamanya kami itu mau uh, apa namanya mau beli teri nah. tunggu aja ya tak kita masuk ke dalam pas push tak tuk tak tuk inilah nih ini karena kopi ya nih kosong semua Sepi guys, sepi gara-gara Covid jasa turannya nih. 02 Ayo main itu. Sekarang main. Ayo tanya berapa. <tik> Naik mobil nggak Nak? <tik> Ada juga gua nih. Main-main oil oy oyilan Ayo, ayo. Langsung diturunin beneran, Bang. <tik> iya, Cok. Memang kayak kelihatan anak-anak kali awak kayak gini ya. <tik> kami memang bocah-bocah sih kami. Iyi. Talah dan nikah kami, ya kan. Okay, well. tadi. Emang, emang ada teling. Ada. Siapa oh. kan, oh, yang oh, oh, ya. ada... gitu? Ya, kemarin udah cari di sini. di sini. Yang beli di sini. Berita saya lupa coy. Counter Nah. Di aman ini lah nih aku pengen beli kulkas cuman belum nikah Si hari ini ada yang mau belanja blender. apa namanya blender ini nih 3 orang sultan ini beli apa bang beli apa biasa mereka ini sultan mertubau oh. banyak ya blendernya ya Ya, kalau aku cewek banyak juga beli beli ini karena aku cowok ya ya kan di sini beli aja udah nih aja rekam iya, apa nya iya, udah mau kita iklanin asi iklanin coba <tuk> <tuk> <tuk> iklanin aja iklanin tapi padahal nggak dibayar tapi hmm, kami sih kelasnya sih tapi kalau dikasih duit terima ya, <tuk> <tuk> <tuk> namanya apa tuh jadi kan kita ikhlas, ikhlas ya. Ah. kalau dikasih duit, terima, terima. Kalau nggak ya. terima dengan ikhlas. Yeah. Iya. <laughs> Kawan-kawan kita pada di atas lagi, pada mau beli-beli alat barang elektronik, demi Alex <laughs> Kita mah sini mah cuma ngincar satu doang, teri. Teri-teri, sambal teri kacang. Sartika, <laughs> sambal teri kacang. Where is story <laughs> Apa bahasa Inggrisnya seperti itu? Little fish. Cik cik little unyu fish unyuk unyuk. Unyuk di mana gitu? Unyuk di -unyu, mana gitu? <laughs> mana ya? <laughs> 1, Di belakang tuh banyak kali -banyak. Banyak sih harga ya ini 90, hampir 90 hmm. itu bakal sampai 18.000 19.000 19 19 ya. ah. nah, satu ini berapa om? Oh, ini. ini ada kacang apa nih udah, udah gak ikan asin satu nih sama harga semua 19.000 belas sampai kilo nih udang udang udang ada kemarin banyak sini lama banyak coy jualah coy tapi yang paling dikangenin cuman inilah ini nggak perlu ya ikan asin tuh ambil aja Ya. ini ini ini kasih kan ya. hmm. paling ini uh, cinta kali aku ini Yang ini udah ngambil Hah? Ini? ini ini apa bedanya sih Di ini beli ya. udah. Makan, udah ngambil udangnya dua Hmm. Hmm. Mana? Dia buat sambal nanti ya. Ya. Nudainya oh, aja. Lama kan nggak makan ini, nggak makan tadi. Kenasin. Tadi lah paling cinta kalau macam ini. Aduh, macam mana nak jadi? Aduh. Apalagi mama aku buat tu. Ampun, anda lawan. Eh, iya, mama aku juga. Eh, jadi yang paling enak macam apa? Kainan, hmm. kainan. Yang enak, yang enak masak yang. Yang paling enak kamu lah baca. Ah, ah, ah. Oh. Kamu yang lagi nonton ini. Yeah. Oh. Supaya mamaku yang nonton. Heeh. Kita sama, Ma. Kalau habis toy habis ya, tinggal satu. Ya lah enggak apa-apa lah. Loh. Dia Iya, ngomong sini mau cari ini. Sudahlah, mau gimana lagi tapi ya udah Ya rezeki kita baca. Oke, berapa sih? Cukup. Sama. Ayo dibayar ya mau korek keren banget itu. cepeng 500. Semua berapa nih? 9. semuanya ya, 190.000. Eh, semuanya ya 160.000. Tempatnya mana <smartial> nih? lah. Untuk anak rumah. tas and <laughs>